diagum yang mengunggah demi menginfokan para sahabatnya bahwa acara tasbih akan tentunya hadir setiap hari jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Ajwa TV para sahabatnya ada kalimat caption yang dituliskan. para versi yang sudah tidak tahan kangen yang melihat Leslar nonton tasbihu di Ajwa TV Indonesia, ada Kak Rizky Wilar dan Dedek Lesti kejuara bersama Ustadz Subki Al-Buguri tentunya mereka akan membahas ilmu agama Namun menghibur serukan kan persahabat ya? Tentu kita kompak persahabat ya Dukung terus acara Leslar Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan Dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial dari IGSnya Dede Lesti Yang mengunggah sebuah postingan ada kalimat yang dituliskan persahabat ya, Bismillah, hari ini 1 Agustus kamu akan dikejutkan dengan terkabulnya doa yang tidak kamu duga dan bikin kamu sangat bahagia. Bilang amin kalau kamu yakin. Amin persahabat ya, tentunya kita aminkan doa baik. Kejutan di bulan Agustus adalah kejutan bahagia untuk Leslar. Mudah-mudahan pernikahan dilancarkan Dan kita mendapatkan kejutan yang paling bahagia dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dari para fans yakni dari akun Instagram wikoyudi gmail.com 8 mengatakan Amin semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan Dan selalu dalam lindungan Allah terbaik Pokoknya buat Leslar Wah wow, luar biasa persahabat ya Berikutnya kita lihat ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Rahma CKRMN mengatakan apapun itu amin ya robbal alamin Tuh persabatnya doa terbaik selalu diberikan Dari fans Leslar untuk sang idola Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat di sini ada unggahan dari IGSnya Bang Aril Persahabat ya siang hari ini Bang Boril tentunya di rumah Bang Bilarwa wah wow, foto bareng bersama Papa Daniel dan Bang Bobby persahabat ya. Bismillah santai sejenak tentunya itulah yang dituliskan lewat caption oleh Bang Aril Persahabat ya. Doakan mudah-mudahan ada kejutan siang hari ini dari keluarga Leslar soal Lesti dan Bilar, para persahabat ya. Dan berikutnya juga, para kita lihat di sini ada unggah spesial juga dari Bang Bobi Suara, ya, yang persahabatnya memposting kebersamaannya bersama Bang Boril yang hari ini, dan ada Papa Daniel juga. Ada kalimat caption juga dalam postingan tersebut, kira-kira kita bahas apa nih guys? Ada yang tahu gak tuh, para yang lagi bahas apa sih mereka? Pastinya bakal ada kejutan, dan pasti mereka membahas Soal Leslat Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik hari ini soal pernikahan Lesti dan Rizky Billar ada banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Linda Sutiyawati mengatakan alah bang, paling bang nungguin kakak buat berangkat syuting bisa aja Kang goreng <laughs> Ada dajin bersahabat ya, cute, cute banget nih komentarnya. Dan juga komentar lain diberikan dari Aprili Amikaila, mengatakan ikoi-ikoi. Wow, <laughs> apa nih ya Kita lihat nih. Ikoi-ikoi itu apa? Kata Bang Bilar ya, gue tahunya ikeh, ikeh tuh itu ya diunggah lewat IGS pribadinya dulu. Luar biasa banget nih ya, kegesrekan dari Leslar. Mampu membuat kita bahagia hari ini. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan ada kejutan. Cidukan vitamin manja siang hari ini tetap penting. Channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.